Perpustakaan yang eh, baik itu bukanlah perpustakaan yang memiliki koleksi yang lengkap, peralatan lengkap, tapi perpustakaan yang membangun komunitas. Oh, iya. Jadi dia mengajak semua komunitas yang ada di situ untuk, untuk semerangkul, ya, merangkul, semua, ah, merangkul semua komunitas untuk kegiatan di perpustakaan, iya. untuk merasa memiliki perpustakaan tersebut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dedy Zetri Official Alhamdulillah pada kali ini Pada waktu yang sangat luar biasa ini Saya Akan mewawancarai beberapa narasumber Ya pada acara Peserta Bimbingan teknis replikasi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi Sosial pada tanggal 22 Maret sampai dengan 23 Maret 2020-2022. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan yang pertama Bang Riki, seorang trainer, ya, dari yang diakui secara nasional yang telah memberikan materi kepada kami. Yang kedua Bang Bambang, kabit. Bidang program dari pustaka dan arsip Kabupaten Kampar dan Bang As Hadi sebagai pustakawan. Salam literasi. Baik, apa kabar, Abang-abang semua ya? Al Al Lama -lama -lama. Baik. E, perlu kami sampaikan bahwa eh, biasanya kita merasakan pelayanan pustaka ada di kabupaten dan provinsi ketika kita dalam menempuh masa kuliah ataupun proses belajar nah beberapa tahun ini ada program yaitu pustaka desa, artinya bu, uh, pustaka masuk ke desa seperti itu ya bang ya nah pada saat ini kami mengadakan bimbingan teknis yang telah uh, diadakan tadi dan nanti malam sudah akan dilanjutkan lagi Nah, kami ingin berbagi cerita kepada para pendengar The Dizetri Official, ya Nah, bagaimana sih program Pusdes ataupun Pusaka Desa Nah, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Riki pembambang dengan Bang As Dari mana dulu nih ceritanya nih? Bagusnya? Ya, kita mulai dari provinsi lah Nah, dari provinsi, dari, baik dari Kita mulai dari, dari provinsi baik. dulu baik. Ya. ya Bang Riki sebagai seorang trainer yang bakal menyampaikan pemahaman ataupun ilmu tentang pustaka desa apa yang bisa Bang Ricky sampaikan pada pendengar kita? Silakan. baik pendengar Deddy Z Deddy Z jadi sebetulnya program perpustakaan yang sampai ke desa tadi yang dibilang oleh Bang Deddy tadi bahwa awalnya itu berdiri pada tahun 2011 2011? dulu, ya, dulu namanya adalah Perkusru, Perkusru. Nah, digawangi oleh e Coca-Cola Foundation dan Bill Gates, Bill and Melinda Gates. Nah. Yeah. Karena di, serta bermitra dengan Perpustakaan Nasional. Mm -hmm. Karena di dinilai berhasil mm -hmm. itu banyak apa impact-impact yang di masyarakat, yang di masyarakat desa. Mm -hmm. Jadi pada tahun 2018 Perpustakaan Nasional mengadopsi program tersebut menjadi nama revitalisasi perpustakaan umum. Oh gitu. Awalnya di tahun 2018 itu hanya menyasar Prototeknya hanya menyasar perpustakaan umum di provinsi dan kabupaten dulunya Untuk sebagai tahap prototek awal yeah. Nah, setelah tahun 2019 baru menyusur ke desa Dan pada tahun itu, karena di awal tadi sudah kabu, uh, sudah mendapat pembinaan di kabupaten dan provinsinya juga Ada tiga kabupaten di provinsi Riau Yaitu Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Kampar, nih, Pak ini dan yeah satu lagi Kabupaten Siak. Yeah. Pada tahun 2019 menyasar pada desanya. Kampar tahun itu mendapat 6 desa ya Pak yeah. ya. enam desa. Di tahun desa. di tahun 2019, 2019, ya. 2019 mendapat yeah. program itu Dan kemudian di Siak juga 6 desa, kemudian di Pelalawan ada 5 desa pada tahun 2019. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata program ini berhasil. Di yeah. Kampar bahkan ada beberapa impact yang ini yang dinilai yang menggaung sehingga Apa disini. yang lebih diingat oleh masyarakat? Impaknya itu yang paling dikenal sekarang, yeah. itu yang dari Kampar, itu ada uh, seorang pengelola perusahaan desa. dia Namanya Ibu Yuli yeah. di Kampar. ya Bu, ya, yeah, gitu, ya Bu yeah, gitu yeah. Dia itu awalnya <coughs> membaca buku koleksi tentang uh, jahe merah. Oh, jahe merah, oh, jahe iya iya. Di nah, yeah, yeah, yeah. Dia membaca itu kemudian dia oh, cara memikirnya. Lambat laun, dia ternyata berhasil membuat uh, jahe merah instan tersebut dengan rasa yang nyaman di lidah orang, dan sekarang sudah menjadi pengusaha itu. Wah, biasa. Itu dari Kampar, bukan hanya itu. Uh, di Desa Laboy Jaya sendiri, setahu yeah. saya, kemarin mereka membuat program pelatihan menjahit, oh, pelatihan menjahit. Uh, di Desa Labojaya sendiri, jadi pada angkatan tersebut. Uh, Bahkan perpustakaan desanya memfasilitasi kerjasama antara orang yang dilatihnya tadi Masyarakat yang dilatih tadi, masyarakat desa yang dilatihnya tadi Dengan pihak sekolah untuk bekerjasama dalam membuat seragam sekolahnya iya, lah, ya sekolah. Iya, iya, iya. Jadi sudah menjadi masukan nah, Banyak sekali manfaat yang terjadi ketika perpustakaan itu benar-benar dikelola dengan benar Bahkan sampai tingkat desa Karena memang eh, Perpusnas Pusnas menilai bahwa Informasi itu e, menyebar hanya di tingkat perkotaan nah, untuk, untuk mengatasi itu mereka melakukan program ini Jadi wow, hingga menyusut ke desa Banyak sekali infeknya Bukan hanya sekedar di kampar, di Sia juga ada Banyak semuanya ada e, di, Ini bukan hanya sekedar kesejahteraan masyarakat melal Melalui ekonomi saja ya, Tapi ada perubahan-perubahan sosial yang Uh, yang berdampak positif, misalnya oh, oh, oh. ada guru-guru yang dulunya nggak mampu menggunakan komputer, dengan adanya perpustakaan, uh, perpustakaan uh, melaksanakan uh, menyampaikan informasi tersebut di perpustakaan. Mereka bisa belajar, bisa belajar. Oh. Jadi sekarang masalah-masalah yang seperti itu sudah bisa diatasi di perpustakaan. E, Begitu. Lagi uh, keal itu sangat dibutuhkan Hata. pada saat sekarang ini ya. Ada lagi tambahan dari balik kira-kira mengenai kalau programnya seperti itu seperti ujungnya, ya? ujungnya. yang jelas kita menyampaikan informasi tersebut dikemas dengan baik yeah. dan diterima juga dengan baik oleh masyarakat sehingga nantinya perpustakaan itu menjadi dirindukan ya? yeah, bukan yeah. sekedar tempat buku dan baca tapi sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat yeah. saya pernah dengar komentar eh, pengelola perpustakaan desa di Kabupaten Siak eh, Desa Mandiangin sama programnya dengan Empat juga dia bercerita bahwa ketika yang tidak buka, itu masyarakat bertanya-tanya kena kemana kak, kemana gitu kan? Apalagi kegiatan yang harus kita buat kak, jadi masyarakat merasa sangat membutuhkan itu. Jadi benar program ini harus dijalankan hingga ke pelosok desa, oh. begitu pak. Sebagai kesimpulan kira-kira apa kata-kata yang bagus untuk disampaikan penonton tentang perpustakaan? Perpustakaan itu adalah karya publik. Jadi manfaat keras perpustakaan itu bukan sekedar sebuah instansi, tapi manfaatkan perpustakaan itu ber, untuk belajar sepanjang hayat okay. umur berapapun Anda usia berapapun Anda manfaatkanlah perpustakaan yang ada. Baik. nah sekarang kita minta kesempatan Bang Bambang ya sebagai kabit dari perpustakaan Asyik Kabupaten Lampat. Silahkan Pak Oke, okay, baik. Terima kasih kepada nah, Direktur Profesional. Yeah. Uh, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga uh, memberikan semacam informasi kepada masyarakat bahwasanya dengan perpustakaan desa ini kita akan berusaha merubah pertama merubah image atau uh, pola pikir masyarakat dimana dulunya masyarakat mengatakan pustaka itu adalah tempat membaca yeah. tapi sudah sekarang sudah bergeser yeah. dengan adanya program transformasi ini sudah menjadi pusat kegiatan masyarakat dengan dengan adanya literasi ini semua kegiatan, semua kegiatan bisa kita laksanakan, apapun namanya. Dan juga dapat kami sampaikan juga kami di Kampar ada namanya sekarang uh, membuat inovasi. Inovasi kami adalah uh, geliat kamus. Maksudnya geliat kamus itu itu gerakan literasi untuk kesejahteraan Kampar maju. Dimana kita di sini di program kita ini. Kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada ba Mulai dari uh, Instansi pemerintah Kecamatan, desa dan masyarakat Untuk di instansi pemerintah Kita di setiap, uh, di setiap dinas Sudah menyurati Untuk membuat pojok baca Alhamdulillah sudah berapa dinas sudah melaksanakan uh, Dan untuk di kecamatan Kita sudah mendirikan 18 pustaka kecamatan Dan untuk desa ini untuk program transformasi kita sudah ada yang sampaikan Pak Riki tadi yang sudah berjalan Transformasi dari bina Perpusnas ada 11 dan ini yang 15 lagi replikasinya Dimana kita mencontoh kena kesuksesan yang ada di yang di sebelas desa ini membuat dampak yang luar biasa Pada ekonomi masyarakat dan juga uh, pola pikir masyarakat yang ada di desa tersebut jadi kita, oh ini luar biasa nih, Makanya kita adakan replikasinya, sehingga mencontoh yang sebelah ini supaya menular lagi itu, sembah banyak lagi itu, dan juga dapat kami sampaikan bahwasanya di tahun 2020, Kampar kemarin di tingkat nasional untuk Impact, kita juara dua, nah, tingkat ya. nasional yaitu Desa Labujaya, ya, Pak iya. Pustakawan ya, Desa Labujaya, nah, di mana Impact mereka betul-betul dirasakan langsung sama masyarakat tempatan. Yang seperti yang sampaikan Pak Riki tadi, ada yang menjahit, ada yang kerajinan Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan Artinya, pustaka itu bukan hanya membaca buku saja Yes, ya? betul sekali ya. Jadi, okay. Makanya itulah kita himbau kepada masyarakat Bagi desa-desa yang belum memiliki perpustakaan desa Ayo, segera Segera bangun perpustakaan desanya Walaupun hanya sebentuk. Iya. Pojok-pojok baca dulu oh, awalnya. baca dulu ya. Nah, kita e, usahakan iya. nanti. Dan sebenarnya e, kalau e. untuk perpustakaan di desa ini kena potensi kita yang luar biasa, tidak sulit sebenarnya. Iya. Yeah. Kita bisa memanfaatkan gedung serbaguna yang ada di desa. Yeah. Aula, gitu. Aula ya. Nah, itu bisa, bisa kita manfaatkan dulu untuk awalnya itu. Betul sekali. Nah, kena tidak terbatasan Oke, okay, jadikan itu dulu. Oke, karena nanti itu pusat uh, kegiatan masyarakat kan iya. apapun kita bisa kita buat kegiatan di perpustakaan daerah itu. Ya. di tahun 2022 ini kira-kira apa program yang bakal ada ke depannya kalau seandainya memungkinkan keadaan dana kita. Ya, Jadi untuk tahun 22, 2022 ini dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Kampar kita sekarang ini uh, yang yang kita laksanakan nih, itu replikasi. Uh, replikasi sebanyak 15 desa belas desa ya Ini yeah. bentuknya ya yeah, Ini bentuk kegiatannya dalam rangka memacu Desa-desa yang ada ini Untuk bisa mencontoh Yang sebelas desa yang sudah jadi ini gitu. Kita sebarkan lagi ini Virusnya yeah. Bukan virus corona aja kita sebarkan Ini virusnya Virus perpustakaan Kalau para kades ataupun yang lainnya bertanya Kenapa hanya 15 desa dulu Apa kriteria yang diambil kemarin uh, Sebenarnya yang kami utamakan sebenarnya bukan 15 desa, kena ya. ini, karena ini uh, keterbatasan anggaran. anggaran, juga. anggaran gitu. Dan juga kami menengok keseriusan dari kepala desa yang ada. Oh, seperti itu ya. nah, seperti yang surat yang kami sampaikan, kami sudah survei, mereka sudah ada pustakanya, ya. sudah ada bukunya, sudah ada pengurusnya, ya. dan kepala desanya berkomitmen. Ya, ya. Nah, maka mereka-mereka mereka inilah kami dulukan dulu. Jadi para kepala desa nah, yang berada di yang menonton iya. channel ini bersabar dulu ya. Iya, ya sama <laughs> ma, silakan ajukan nanti sama kami lagi. Okay. Kami akan kami fasilitasi lagi. Oke. Okay. Ada sama lagi yang pengen disampaikan kesimpulan sedikit. Nah, jadi kesimpulannya, hmm. mari kita jadikan perpustakaan desa itu pusat kegiatan desa. Pusat kegiatan desa. Pusat kegiatan desa dan pusat untuk menjaga entitas budaya lokal. Oke. Okay. Silakan nanti apa budaya ciri khas dari setiap desa itu silakan nanti dikembangkan dan jadikan itu ciri khas perpustakaannya okay. Jadi setiap desa yang ada di Kampar ini mempunyai ciri khas masing-masing nanti. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kalau dia ekonomi uh, sumber daya alamnya bagus kita tampilkan sumber daya daya alamnya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kalau yang tidak ada apa skillnya atau apa budayanya di situ. Artinya itulah, itulah makna dari inklusi sosial. Iya yeah, inklusi sosial secara uh, luas. Yeah, yeah. okay, okay. Uh, bagaimana dengan pa Bapak As Hadi? Abang As, As Hadi, sebagai pustakawan, nih, mana tahu ada trik ataupun cara yang ingin disampaikan kepada penonton yang berminat uh, untuk menjadikan desanya sebagai desa uh, pustaka desa? gitu maksud saya. Baik, uh, terima kasih. Pada di setiap video official yang luar biasa, <laughs> Mudah-mudahan channel ini jangan apa untuk diserbuki yeah. dan adilaks ya, nah, yeah, itu yeah. yang pertama yeah, itu adalah bagian literasi betul sekali bagian ya bagian ya. literasi yeah. mengapa demikian bukan hanya untuk membaca saja yeah. bukan hanya untuk menulis ini ketika ini ditonton ribuan orang yeah. menghasilkan yeah. itu literasi, literasi itu betul itu sekali ya akan lebih betul nah jadi yeah. apa yang disampaikan oleh Diki Pak Gambang tentang semua uh, kita itu mengarah kepada literasi untuk kesejahteraan Kesejahteraan. mengapa sejahtera diambil iya. nah, uh, kalau dulu uh, orang hanya tahu membaca, Betul. menulis nah, sekarang kan tidak lagi ketika dia pandai membaca uh, mengamati dan mengaplikasikan dia akan uh, berubah cara hidupnya, apa yang disampaikan Bang Riki tadi di itu di Laboi Jaya itu Laboi Jaya itu uh, memiliki luar biasa uh, apa transformasi uh, inklusi sosialnya mm -hmm. jaga kampungnya ada di sana bekerja sama dia dengan kamp, Polres Kampar mm -hmm. jadi jaga kampung itulah yang di, di, dimam, dimanfaatkan bermitra dia untuk menanam jagungnya mm -hmm. cabenya mm -hmm berternak lelenya nya nah, jadi uh, dibuatkan satu khusus ruangan di sana. Kalau uh, pemirsa semuanya ingin uh, berkunjung, uh -huh. uh, Desa Labu Jaya itu layak untuk menjadi uh, percontohan. Di mana itu, Pak? Di Kecamatan Bangkinang. Kecamatan Bangkinang. Ya, Labu Jaya, Desa Labu Jaya, Kecamatan Bangkinang. Uh, dan kemarin dipercaya untuk mewakili provinsi provisional, oh, ya. uh, ke nasional tingkat nasional lomba uh, pustaka desa. Nah, kami selaku pustakawan uh, menjalankan uh, apa kebijakan-kebijakan yang telah dibu uh, dibuat oleh uh, pemerintah daerah hmm. melalui perpustakaan, hmm, hmm, hmm. Nah, sebab memang itu, itu protoksi kami. Ya, ya, Pustaka itu tidak akan pernah berjalan tanpa ada pustakawannya. Ya betul sekali. Ya, nah, ya. Jadi uh, semuanya seperti itulah. Ya. Namun uh, lah perpustakaan dengan kabin, ya, uh, ya, ya, dengan ya, ya. Yang, yang lain uh. agar ini uh, maju. Agar uh, tarap hidup uh, masyarakat itu maju melalui perpustakaan Betul sekali Nah, uh, kegiatan ini Ini sangat luar biasa Dan beruntunglah yang 15 desa ini oh, Sangat baik. beruntung ya, Kenapa ya. demikian? Perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Kampar ini Sangat banyak sekali ya, Namun, ya, ya. yang bisa terkomodir Hmm, Yang lima, maka manfaatkan ini ya, betul timba ilmu ini Dan tularkan ke bawah ya. Jangan ya. hanya sekedar semornial saja ya, ya, Kita memakai ya. anggaran APBD ya, ya. Nah, jadi, habis acara, habis pula kegiatan. Uh, maka uh, itu, apa yang maka sangat tertarik sekali. Dan ini, uh, uh, menurut kami, sangat cepat daya tangkapnya. Cepat ya, uh, uh, apa uh, ini? peserta kayak. peserta luar biasa. Okay, betul, uh, di tengah program, uh, oke, okay, dia paham sekali uh, uh, uh, uh, apa yang akan dibuat. Buat uh, satu bulan ke depan, yeah, dia sudah, sudah tergambarkan, tergambarkan. bagi Kita Tergambarkan, uh, maka inilah tujuannya. Nah, jadi uh. kami mengimbau. Uh, tanpa kita membaca, mm -hmm. tanpa kita berliterasi, kita tidak akan bisa mengetahui apa yang ada di bumi ini. Ya, Maka, e, berliterasi lah, mm -hmm. e, ajaklah, jangan e, diukur segala sesuatu literasi itu dengan duit. Tidak mm -hmm. e, bisa, Anda ada duit, tidak mm -hmm. bisa. Nah, suatu contoh tadi sudah saya sampaikan bahwasanya buku tidak ada, yeah. di, di, di kita. Pak Kades, hmm. seluruh Kades ini kan presiden di desanya yeah. hmm. Mungkin ada yang memiliki kakak uh, seribu kakak hmm. Andaikan seribu kakak itu sudah diminta satu buku, satu buku. Hmm. Sudah, sudah seribu, hmm. sudah bisa Sudah pustaka ya? ya? betul sekali Sampaikan ya. daripada buku di rumah itu dimakan rayap. Betul sekali hmm. oh, ya, ya, ya Penuh lah pustaka kita, tidak yeah. ada duit Nah ketika kita bersama-sama membangun pustaka ini hmm. Ini merasa memiliki kita, Betul. milik kita bersama, tapi yeah. kalau hanya adik, -adik saja, ah, biarlah. Yeah, yeah, untuk yeah, apa, yeah. itu kan duit pemerintah. Yeah, yeah, tapi yeah. ketika kita bersama ini, yeah. bersama kita untuk membangun pustaka ini, maka pustaka ini akan maju. Ketika yeah. pustaka ini maju, indeks literasi akan meningkat. Nah, itu saja. Yeah. Oke, okay. baik. Terima kasih luar biasa. Uh, ini saya, entah ke siapa yang bertanya, tapi silahkan menjawab nanti pernyataan seperti ini. Uh, di pustaka desa, kira-kira apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat? mengerti nah, boleh? oke okay. baik uh, terima kasih, Bambang Dedik, uh -huh. perpustakaan desa itu adalah tempat ke berkegiatan masyarakat seperti yang disampaikan uh -huh. oleh Pak Asadi dan Pak Bambang tadi. Yeah. Jadi apapun uh, bentuk kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan di perpustakaan. Yeah, yeah. Nah, jadi Perpustakaan desa itu menyediakan informasi, menyediakan tempat, hmm. pokoknya apapun bentuk kegiatan. Kalau yeah. tempat kan kita bisa dijadikan tempat diskusi, atau yeah. tadi bahkan ada yang menjadikan perpustakaan desa itu sebagai tempat arisan PKK awalnya, oh, iya. Iya, iya, iya. bisa dijadikan seperti itu. Jadi seolah-olah tem tempat pusat pusat kegiatan masyarakat itu hanya, hanya di perpustakaan, oh, apapun iya. bentuk kegiatannya. Jadi itulah gunanya per perpustakaan berbasis inklusif sosial itu membentuk membentuk perpustakaan menjadi sebuah wadah e, tempat berbagi masyarakat. Mm. Jadi ada teknik yang menarik bagi saya perpustakaan yang e, baik itu bukanlah perpustakaan yang memiliki koleksi yang lengkap peralatan lengkap, tapi perpustakaan yang membangun komunitas. Oh iya. Jadi dia mengajak semua komunitas yang ada di situ untuk, untuk semerangkul, ya, merangkul, semerangkul ya. ah, merangkul semua komunitas untuk kegiatan hmm. di perpustakaan Betul, Untuk merasa memiliki perpustakaan tersebut. Nah, salah banyak sekali manfaatnya berarti uh, pustaka desa ini bisa ajang komunikasi antara sesama warga ataupun masyarakat. Nah, gitu. Ya, sepert, iya, seperti ya begitu itu. Oh, tukar pikiran. Ada tempat tukar pikirannya juga uh, kan? Ada selain ada informasi buku-buku juga. Ya Apa boleh kesenian juga? Seperti sanggar seni? Boleh. Kan? Boleh. Ya, iya. boleh. Jadi hidup ya jadi semua kegiatan masyarakat itu ada di perpustakaan. Orang mau tahu tentang informasi kesenian. Heeh. Hmm. Orang luar mau tahu tentang produksi kesenian ada di desa. Datang aja ke perpustakaan. Pada tanggal sekian ada loh kegiatan kesenian di perpustakaan desa ini. Uh, uh. Termasuk seperti itu. Ada silakan. Ya. Kalau ada tambahan saya. dari Bambang, Bambang. Jadi tambahan sedikit nih <coughs> melanjuti yang Pak Ali sampaikan. jadi pustaka itu di pustaka desa itu yang diharapkan juga di saat ee, suatu budaya atau suatu etnis ciri khas daerah itu belum ada mm -hmm. dia sudah ada tapi belum dibukukan itulah kesempatannya oh. silakan desa itu membuat bukunya yeah, yeah, yeah. dikarang sendiri dibuat sendiri itu mempunyai hak cipta sendiri yeah, tapi yeah, kalau yeah. seandainya desa lain sudah duluan berarti kita tidak bisa menyatakan hak ciptanya yeah, karena kita tidak yeah. ada bukti nah, ya. jadi inilah kesempatan bagi pustaka-pustaka desa yang ada silakan gali potensi daerahnya hidupkan entitas daerah masing-masing. Iya, iya, iya. Apa budaya lokal tersebut. Betul. Jadikan satu jadikan itu satu kekayaan. Dengan bagaimana caranya? Ya itu ditulis, tulis. Ditulis, jadikan satu buku. Jadi untuk Adi. kelanjutannya pustaka uh, daerah bakal membantu nanti. Empat. Ya, siap. Kami pustaka daerah siap akan membantu. Uh -huh. Malahan uh -huh. kami juga sudah bekerja sama dengan Lingkar Pena, uh -huh. uh, dan juga dari, dengan uh, komunitas penulis Kampar. Yeah kalau seandainya sumber daya manusia oh kami, Pak, kami belum bisa untuk menulis gitu kan, belum tahu cara menulis ayo gabung dengan kami sampaikan kami, nanti kita gabungkan dengan forum-forum yang ada nah, bagaimana cara menulis sederhana gitu iya, sehingga iya, iya. jadi sebuah buku iya. jadi kekayaan daerah, setiap daerah itu tersimpan iya, iya, iya. dan itu mempunyai hak cipta gitu tidak bisa lagi daerah lain mengatakan, oh ini saya mencipta ini budaya kami gitu, ini iya, iya, iya. Buktinya yeah. kami sudah duluan menciptakan bukunya yeah, betul ini karangan kami sendiri ini budaya kami yeah. bisa kita menyatakan mm -hmm. tapi apabila kita tidak pernah menulis tidak pernah kita tuangkan dalam satu buku di saat daerah lain membuat jangan kita pampan yeah, sekali kita, itu ya. kan budaya kami kok yeah. bisa orang mereka yang duluan gitu yeah. jadi sekarang siapa dulu dia dapat gitu yeah. nah, mari yeah. kita bersama sama okay. dengan forum dengan adanya pusaka desa ini ganilah potensi desa kita masing-masing. Gitu. dari Pak Sadi ada tambahan terakhir. Uh -uh. Pustaka desa merupakan ujung tombak kemajuan literasi. Okay. Apa demikian di desa itulah uh, berkerumunnya atau tempat berkumpulan uh, masyarakat-masyarakat yang ada. Jadi uh, mari uh, kembali kami mengajak kepada seluruh kepala desa. Nah, jadi uh, ketika kami sudah berbincang dengan Pak KD ada dengan Pemdes juga, rencananya di Kampar itu akan diterbitkan regulasi ada namanya desa literasi. Jadi kan Kampar itu memiliki 21 kecematan. Setidak-tidaknya setiap kecamatan itu diwakili oleh satu desa, berarti ada 21 desa yang sudah memiliki uh, desa literasi nah, Jadi semuanya itu nanti uh, akan disiapkan re regulasinya uh, Nanti akan diperbukan uh, Nah ini akan menjadi acuan bertambah juga lagi uh, uh, Indeks literasi di Keputupan Jadi uh, Pembentukan pendirian perpustakaan ini adalah Wajib, mutlak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika masyarakat kita cerdas, ketika masyarakat kita mempunyai ekonominya bangkit, berarti kita sudah menciptakan dan menjalankan program pemerintah. Hmm. Itu saja uh, luar biasa. Ini kapan-kapan uh, kita di... Lanjut lagi ya, adil ya. Adil. waktu. Lagi, nah? yeah. Intinya kami di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kapar ya yeah. uh, sudah nanti akan membuka kelas nyanyi namanya. Oh ya. Yeah. Kelas nyanyi itu kalau hari Jumat itu uh, jadwalnya untuk pegawai uh, dinas itu dan Sabtu Minggu itu untuk pemustaka. Ketika dia jenuh membaca, nah. so, menyanyi itu adalah bagian literasi. Bagi literasi. Nah, maka kita ambil uh, yang positifnya saja. Yeah. Itu saja, terima kasih. Oke. Okay. Baik like, para penonton yang budiman Demikian tadi hasil Perbincangan singkat kami Dari narasumber Baik yang berada dari provinsi Dari kabupaten diwakili Pak Kabitnya Dan dari pustakawan Diwakili oleh Bang Asadi. Semoga uh, video kita ini Bermanfaat bagi para pendengar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Salam literasi. Literasi. literasi Literasi untuk Kesejahteraan, untuk kesejahteraan. Okay